Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat. Leslar, dimanapun kalian berada, di dihentikan kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama para sahabat ya, Ada kabar spesial banget dari akun HIP 500 para sahabat, ya Yang mana mengunggah sebuah postingan Lesti maupun Rizky Bilar ya para sahabat, ya Rizky Bilar peringati setahun bertemu Lesti Dan Lesti peringati setahun bertemu Rizky Bilar Memang luar biasa para sahabat ya Tentunya semesta bekerja dengan caranya luar biasa Tentunya kita semakin bangga kepada idola kita Lesti dan Rizky Bilar Ucapan Rizky Bilar Pasahabat kita lihat Tentunya di sini dikatakan Terima kasih yang tulus dari kami berdua Untuk kalian semua yang selama setahun belakangan ini Terus mendoakan hubungan kami Maaf jika kami ada salah Ya itulah tentunya ungkapan yang dituliskan oleh Rizky Bilar Kita lihat Ungkapan dari dedek Lesti Di situ tertuliskan foto satu tahun lalu Kita nggak pernah tahu Allah merencanakan sesuatu yang indah untuk kita Jangan pernah putus asa Tetap selalu berdoa dan ikhtiar Terbaik menurut Allah Masya Allah sahabat ya Tentunya memang settingan Allah luar biasa Tak menyangka, tak disangka Lesti dan Rizky bila berjodoh Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti maupun Rizky Dilar. Postingan tersebut lagi repost kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan. Ada kalimat komentar yang diberikan dari para fans, salah satunya dari akun Sadesiti mengatakan, Bismillah lancar sampai hari hadan dan seluruh rangkaian acara menuju pernikahan. Dilancarkan, amin ya Allah. Les bahagia terus, kalian ya tuh luar biasa, sahabat. Ya, dukungan dan support dari fans memang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu kompak untuk selalu mendoakan yang terbaik, lesti, dan Rizky Bilar ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat di sini ada kabar terbaru dari deddy Lesti Kejora di aku pribadinya. Dede Lesti mengunggah sebuah postingan foto bersama. Saudara kandungnya Bersahabat ya, A.A.B. Dan Redini nih, luar biasa Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Nide LSD Barakallah fi umrik abang kasepnya Teteh, Redi muliana panjang Yuswa, sehasing pinter Bagar semangat, hafalannya ya Tuh, tentunya ready Sedang merulang tahun bersahabat ya, mudah-mudahan Redi juga selalu berikan keberkahan Kebahagiaan dan kesehatan bersahabat Ya, luar biasa, ucap Ucapan dari sang kakak, persahabat Dede Kejora yang tulus untuk memberikan doa yang terbaik untuk adik tercintanya. Dan kita lihat persahabatnya dalam postingan foto ini, Dede Lesti sangat cantik sekali ya, luar biasa. Memang kecantikan, aura calon mantan setiap hari selalu bersinar di raut wajahnya Dede Lesti Kejora. Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ya yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia melihat postingan yang sangat luar biasa, tentunya Lesti dan Rizky Pilar semakin akrab, semakin dekat, semakin mesra persahabat yang luar biasa, tentunya kita makin bangga pada mereka berdua. Mudah-mudahan tentunya banyak orang yang selalu mendoakan, banyak orang yang selalu mendukung untuk hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Ada kalimat caption yang sangat luar biasa dituliskan dari akun Leslar Underscore History Disitu dikatakan, Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, dan benar tanpa harus menyalahkan orang lain The best luar biasa para sahabat, ya Ini kalimat caption yang sangat tentunya membuat kita semakin bangga kepada Leslar untuk selanjutnya, para sahabat kita lihat di sinar ada kabar terbaru juga yang menunggu vlognya Rizky Billar nih sudah di up di channel YouTube-nya Bang Billar dengan judul seberapa kenal kita sedih Dedek Lesti 3 kenal gua tuh, para sahabat ya ada kejutan. Tentunya hari ini di video channel YouTube-nya Rizky Billar, tentunya kita harus gas kompak untuk selalu mendukung karya-karya dari Lesti dan Rizky Billar. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah kabar terbaru dari Bang Aril nih, baru saja mengunggah sebuah postingan Rizky Billar yang sedang syuting, para ya. Doakan juga, mudah-mudahan abang Billar selalu berikan kelancaran, kesehatan untuk hari ini, para sahabat ya. Tentunya terlihat sangat keren dan ganteng sekali abang Billar hari ini. Mudah-mudahan ada kejutan vitamin yang kita dapatkan Cidukan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Bilar Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi di siang hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh